Halo teman-teman Selamat datang di pembelajaran kelas 7 Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi matematika yaitu himpunan Nah langsung saja Tujuan pembelajaran kali ini Siswa dapat memahami materi dan konsep mengenai himpunan Selanjutnya untuk tujuan instruksional khusus yaitu Siswa dapat memahami definisi himpunan dan cara menuliskannya. Siswa dapat memberikan contoh-contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat memahami istilah-istilah pada himpunan. Dan juga siswa dapat memberikan contoh-contoh himpunan kuasa, himpunan bagian, dan dua himpunan yang sama. Baiklah, subtopik yang pertama yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah... Kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, di mana anggota elemen atau unsur adalah benda-benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Jadi, ada dua kelompok, ya: yang pertama, kelompok himpunan; dan yang kedua, kelompok bukan himpunan. Kemudian, bagaimana cara menuliskan himpunan? Contoh untuk kelompok himpunan: yang pertama kelompok warna lampu lalu lintas anggotanya merah, kuning, hijau bukan anggota misal biru, putih yang kedua kelompok hewan berkaki dua anggotanya ayam, itik kemudian yang bukan anggota misalnya kuda, sapi kuda dan sapi memiliki kaki empat ya kemudian kelompok bilangan asli kurang dari enam anggotanya satu, 2, 3, 4, dan 5 bukan anggotanya misalnya 6, 7, 8 nah sekarang kita akan mempelajari kelompok bukan himpunan yang pertama kelompok orang kaya di Pekanbaru. kenapa bukan termasuk himpunan karena definisi kaya tidak jelas berapa banyak harta yang harus dimiliki yang kedua contohnya kelompok warna-warna yang cerah definisi cerah, tidak jelas batasnya harus cerah apa kelompok siswa pintar, definisi pintar tidak jelas batasnya, harus beberapa pintar dalam bidang apa nah jadi berikut sudah dicontohkan beberapa contoh bukan himpunan selanjutnya kita mempelajari cara penulisan himpunan yang pertama penulisan nama himpunan menggunakan huruf kapital jadi harus huruf besar ya. Yang kedua, anggota himpunan ditulis di antara kurung kurawal dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi anggotanya itu penulisannya dengan huruf kecil. Selanjutnya, penulisan himpunan berkelanjutan menggunakan tanda titik sebanyak tiga buah titik tiga untuk mengganti anggota himpunan lain yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Berikutnya anggota suatu himpunan itu dilambangkan dengan notasi seperti ini ya teman-teman dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan seperti E terbalik tetapi dicoret kemudian yang kedua kita akan mempelajari cara menyajikan himpunan yang pertama dengan deskripsi nah menyajikan suatu himpunan dengan kata-kata atau menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggotanya contoh A adalah himpunan nama kota di Indonesia yang berawalan huruf P, maka A sama dengan kurung, buka, kurung kurawal nama kota di Indonesia yang berawalan huruf P, kemudian kurung tutup, kurung kurawal. Berikutnya, cara menyajikan himpunan yang kedua yaitu dengan enumerasi atau tabulasi atau roster menyajikan suatu himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Contoh, A adalah himpunan nama kota di Indonesia yang berawalan huruf P. Nah, anggotanya bisa Palangkaraya, Palu, Pekanbaru, Pontianak. Nah, jadi di setiap anggota itu dipisahkan dengan koma. Selanjutnya, cara penyajian himpunan yang ketiga yaitu rule menyajikan suatu himpunan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan berdasarkan sifat atau ciri khas anggota himpunannya. Contoh, A adalah himpunan nama kota di Indonesia yang berawalan huruf P. Nah, cara membacanya A. Kemudian memiliki anggota x dimana x anggota himpunan nama kota di Indonesia yang berawalan huruf P. Kemudian cara menyajikan himpunan itu e, bisa dengan menggunakan diagram Venn. Menyajikan suatu himpunan dalam bentuk gambar atau diagram. Gitu ya. Nah, ini akan dibahas pada materi berikutnya. Kita akan pelajari dulu istilah-istilah dalam himpunan. Nah, dalam himpunan itu ada istilah kardinalitas, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan nol, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga. Nah, apa itu kardinalitas? Jadi, kardinalitas adalah ukuran yang menyatakan jumlah atau banyaknya anggota dari suatu himpunan dilambangkan dengan N, kemudian dalam kurung atau garis dua garis tegak seperti ini Contoh, B sama dengan bilangan asli kurang dari 10 Nah, berarti untuk yang penulisan pertama ini dengan cara deskripsi ya. kemudian yang kedua B sama dengan anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti menggunakan uh, penyajian tabulasi nah, banyaknya anggota himpunan B ditulis N dalam kurung B itu sama dengan 9 atau garis tegak B kemudian garis lagi sama dengan 9 nah ini disebut dengan kardinalitas yang kedua adalah himpunan semesta himpunan semesta itu apa sih teman-teman jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh atau semua anggota himpunan yang dibicarakan dilambangkan dengan S contoh B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 berarti himpunan semesta untuk B adalah S dilambangkan dengan S, ya S sama dengan bilangan asli atau S sama dengan bilangan bulat positif kurang dari 10, Seperti itu, selanjutnya himpunan kosong. Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan dengan kurung kurawal, tapi tidak ada anggotanya atau nol, kemudian diberi e, garis miring. Contoh: C adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang diawali huruf X. Apakah ada nama-nama bulan yang diawali huruf X? Tidak ada ya teman-teman, mulai dari Januari, Februari hingga Desember. Tidak ada yang diawali huruf X. Maka C, himpunan C itu e, merupakan himpunan kosong atau C itu tidak memiliki anggota. Nah selanjutnya himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu nol. dilambangkan dengan kurung buka, kemudian nol, kemudian kurung tutup, tapi kurawal ya. Contoh, D adalah himpunan bilang cacah yang kurang dari satu. Maka, D sama dengan himpunan nol. Kemudian, himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu apa sih? Jadi, himpunan berhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya berhingga atau dapat dihitung. Nah, dapat dihitung itu artinya terbatas ya. Contoh, E adalah himpunan bilangan prima kurang dari 7. Maka, himpunan E memiliki anggota 2, 3, 5. Nah, di sini kan bisa dihitung. Berarti, banyaknya anggota himpunan E itu ada tiga. Berikutnya, himpunan tak terhingga. Nah, himpunan tak terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya tak berhingga atau tidak dapat dihitung. Contoh, himpunan F adalah himpunan bilangan bulat, maka F itu memiliki anggota ada ini ya, titik-titik 3, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, kemudian tak terhingga, itu disimbolkan dengan titik tiga nah selanjutnya himpunan bagian atau nama lainnya adalah subset nah himpunan A itu disebut juga himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B ditulis A himpunan bagian B atau A subset B contoh B itu memiliki himpunan B e, bilangan genap kurang dari 20 kemudian himpunan A 2, 4, 6, 8 nah maka banyaknya anggota himpunan A itu ada 4 karena setiap anggota A itu merupakan bagian dari anggota B maka A merupakan subset dari B nah bilangan genap kurang dari 20 kan bisa 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 gitu ya teman-teman jadi himpunan A ini termasuk juga di himpunan B maka bisa dituliskan A subset B Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A dan bisa juga N kurung dalam kurung P dalam kurung A itu untuk mencarinya dengan cara dua pangkat banyaknya anggota himpunan A selanjutnya bagaimana hubungan antar himpunan? nah untuk himpunan kuasa atau powerset contoh ada suatu himpunan A memiliki anggota 2, 4, 6, 8 maka banyaknya anggota himpunan A adalah 4 Nah untuk mencari himpunan kuasanya berarti 2 pangkat 4 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikali 2 kali 2 kali 2 diperoleh 16 kemudian himpunan yang sama nah himpunan A sama dengan himpunan B jika setiap anggota A itu memiliki uh, sama dengan anggota B atau sebaliknya ditulis A sama dengan B contoh anggota contoh himpunan A memiliki anggota k a i n kemudian himpunan b memiliki anggota n a, i k coba teman-teman perhatikan anggotanya di sini sama meskipun urutannya itu berbeda tetapi anggotanya sama karena setiap anggota a sama dengan anggota b maka a sama dengan b berikutnya himpunan ekuivalen nah himpunan a ekuivalen dengan himpunan b jika n a atau banyaknya himpunan a sama dengan banyaknya himpunan b nah ditulis seperti ini ya teman-teman A kemudian e, seperti ada garis bergelombang kemudian B misal himpunan A memiliki anggota P, U, T, I, H maka banyaknya anggota himpunan A adalah 5, kemudian himpunan B memiliki anggota H, U, J, A, N nah maka banyaknya anggota himpunan B juga 5 karena banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B maka A ekuivalen dengan B berikutnya himpunan saling lepas nah himpunan A itu saling lepas dengan himpunan B jika tidak ada anggota A yang menjadi anggota B atau sebaliknya nah, bisa dituliskan seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya untuk contoh himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil kemudian himpunan B himpunan bilangan genap Bilangan ganjil dengan bilangan genap itu memiliki anggota yang berbeda karena tidak ada anggota A yang menjadi anggota B Atau sebaliknya maka A itu merupakan himpunan saling lepas dengan himpunan B berikutnya himpunan saling berpotongan. Nah, himpunan A itu berpotongan dengan himpunan B jika ada anggota A yang juga menjadi anggota B atau sebaliknya. Ditulis A irisan B. Nah, seperti huruf n. Jadi, himpunannya itu saling beririsan. Contoh di sini ada himpunan A memiliki anggota 1 2 3 4 lima, enam, tujuh dan himpunan B memiliki anggota dua, empat enam, delapan, sepuluh maka bisa kalian perhatikan himpunan A dengan himpunan B memiliki anggota yang sama yaitu dua, empat dan enam sehingga A irisan B sama dengan dua, empat, dan enam nah, sebagai contoh soal perhatikan nomor satu jika himpunan A memiliki anggota A, B, C, dan himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 maka nilai dari banyaknya himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurang 3 adalah perhatikan ya teman-teman, himpunan A itu um, memiliki 3 anggota sehingga banyaknya anggota himpunan A ada 3 banyaknya anggota himpunan B ada 5, sehingga kita bisa menghitung dengan 3 ditambah 5 dikurang 3 yaitu 5 sehingga jawaban untuk nomor 1 yang uh, tepat adalah B yaitu 5 nah demikian tadi contoh soal untuk materi himpunan, untuk contoh soal yang lain akan saya buatkan di video berikutnya sekian uh, penjelasan dari saya terima kasih perhatiannya, sampai jumpa